Tendara nih Ya, cerit Iya, canggrek Iki foto laut pisan, guys. <tuk> <tuk> oh. ya, atau ini, atau ini. Eh, sepi banget ya. tengen <tuk> se Indonesia kalah kan gitu. hei, hei. jelang neng sawah kay. Mada, Tidak apa nih? Ya, Iya, cangkrek, Wah, Marinir Kan acaranya hari jadi marinir Ini youtuber ini Layang Banyuwangi Aku tak kayaknya ayah Hei hei hei ini layanganmu nanti lah ya aku jongkok <yang> ngeplok Loh loh loh loh loh loh loh. lo Oh, lo lo